Dan tanpa pers, tidak ada yang bisa menghentikan aku. Aku tidak akan kalah. Tidak akan. mengenal, lebih baik daripada dirimu Buat keputusan, atau Atap keputusan yang akan menentukanmu. <laughs> you have slain buah payung. Saya apa yang akan terjadi kepadamu. Semuanya hancur lantaran lari. benda saya kunci. Kemudian lawan. Wow, wow, nah, Aku akan menjadi senjata. Menenang, lebih baik daripada dirimu sendiri. Fokus turat dulu aja, fokus turat. Biaran yang lain pada. Buat. Kemarin turatnya anggot dulu nih. Dengan Tunjukkan ibar. atas buah payung dan lihat apa yang akan terjadi kepada. Aku tidak, nah, tidak, tidak akan berasa. Tidak akan kemudian nah, Dengan tanpa perasaan Tidak ada yang tersakirkan ayo lah itu perutnya. kamu di sini? siap Aku benci payung Dan orang-orang yang menggunakannya Ini berdua nih, ngomong enemy oh. <tuk> sini hajar terus enemy has Pane. Nih, kucing Ayo maju, Panek tapi duratnya ini cep wuhh ini saya mati kenapa apalah ini nanti gak ada yang mati yang penting yang, yang belum dorat yang belum dorat anjur tidak ada yang bersekik. lebih kait daripada Aku sebuah payung Dan lihat apa yang akan terjadi kepada aku Ini bantu nih, bantu tangan. Request backup uh -huh. Initiate retreat Request backup Request backup Aku tidak akan bawa. Tidak akan urgh. Initiate retreat Dua keputusan Atau fokus You have slain Adalah sebuah perwujudan Apakah kamu melihat ninja lain? Akan terjadi kepada Aku akan menjadi AKKG Ayo, mid, mid, mid, ayo, Gedung <t> ini, katanya, mana yang tersebut.